Assalamualaikum semua kali ini saya akan membuat ayam bacem bakar yuk lihat di berikut masukkan segelas air bawang putih, bawang merah serta ketumbar Masukkan ayam ke dalam wajan, yang sudah berisi air. Masukkan bumbu yang sudah di blender. Masukkan tomat, jahe, Laos, daun salam, gula jawa, gula pasir dan garam. Tambahkan sedikit kecap. Nah, bumbu sudah tercampur rata. Kita tunggu hingga matang A few moments later, Udah jadi guys ayam macemnya Mari kita bakar Untuk bakar ayamnya kita menggunakan teflon Di atasnya diberi daun pisang dibakar dengan daun pisang supaya lebih enak. Yuk silahkan dicoba. A few moments later. Wow, sedapnya. Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan membuat tahu bacem. video berikut. Untuk bumbu tahu bacem ada bawang putih, bawang merah, laos, tumbar dan daun salam. Sebagai pelengkapnya ada garam, gula jawa serta kecap manis. Untuk bumbu di blender ada tumbar, bawang putih dan bawang merah. tambahkan sedikit air masukkan tahu dalam wajan yang sudah berisi air masukkan laos, daun salam, dan gula jawa masukkan bumbu yang sudah di blender tambahkan sedikit kecap masukkan garam secukupnya kita tunggu hingga matang A few moments later. mari kita goreng tahunya kita panaskan minyak terlebih dahulu wow sedapnya selamat menjabat